Baiklah para sahabat Leslari manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya yang nunggu-nunggu -nunggu vitamin bahagia dari idola Kita ini para sahabat ya akhirnya muncul langsung dari pabriknya dari Rizky Bilar para sahabat ya yang mengabarkan bahwa tentunya ini kabar bahagia buat kita semua para fans kita lihat di unggahan terbarunya para sahabat ya di akun Instagram pribadinya Bang Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan foto priwet Lesti dan Rizky Bilar Ini ternyata kejutan bahagia Vitamin bahagia banget buat kita semua Farah fans Akhirnya di up juga Oleh kakak Rizky Bilar Pasabat, dia Ada sebuah kalimat caption yang sungguh Luar biasa Dari abang Bilar disitu mengatakan Siapa sangka berawal dari Candaan beberapa bulan lalu Disulit kedua ketika dia bilang jadi istri aja Dan anekdot dalam beberapa bulan lagi dia benar bakal jadi istri saya Amin Mohon doanya semoga dilancarkan Kalau kata Forrest Gump hidup itu kayak kotak coklat Lu gak bakal tahu apa yang bakal lo dapatkan Wow keren banget Pak Sabat, ya Akhirnya kabar baik kabar bahagia kita dapatkan langsung dari Kak Rizky Bilar yang mengabarkan bahwa beberapa bulan lagi akan menjadi suami istri nih Lesti dan Rizky Bilar Tentunya ini kabar bahagia, kabar baik buat kita semua para fans Alhamdulillah ini keluar langsung dari Rizky Bilar pasabat ya Yang mana menginfokan dan mengabarkan kabar bahagia ini Makin gak sabar Tentunya kita melihat Lesti dan Rizky Bilar bersanding di atas pelaminan Aduh pastinya kayak bidadari dan raja nih pasabat ya Ini luar biasa banget postingan fotonya aja Bikin kita terharu banget Pak ya. Mudah-mudahan secepatnya Lesti dan Rizky Bilar tentunya berada di atas pelaminan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari nah nanti amin ya robal alamin banyak dukungan banyak sekali respon dari para fans dan sahabat-sahabat dekat abang bilar pas ya ada Bang Haris Pirza. di disitu mengatakan agak ah, sabar jadi gromsman katanya persahabat ya ada juga komentar dari Bang Afdal Alhamdulillah akhirnya tuh persabat ya support dukungan dari para fans ya ini tentunya persahabat ya kita juga mendapatkan kabar bahagia langsung juga nih dari abang Bilar ditegaskan bahwa gak berasa udah 10 bulan aja kata abang Bilar persahabat ya ada di salah satu omongan gua di acara OMS ini yang bilang siapa tahu jodoh saya berawal dari ketemu di acara talk show ini tapi nggak nemu videonya nih persahabat ya tentunya mudah-mudahan secepatnya. Lesti dan Rizky Billar tentunya melangsungkan acara pernikahan, dan kita makin gak sabar melihat kebahagiaan sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan benar-benar juga persahabatan yang Lesti mengup juga mengabarkan kabar baik ini setiap tunggu saja, info dan kabar selanjutnya. Ini lho informasi di malam hari ini persahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.